Analpati coy. Aman ini nih. Mantap tuh. Ah. Bapak stres. Ya. Ah? Bapak kuat. Boh. Warung. Tak Uh, keseruan ini mau manen tadi hmm. hari ini garuan manen padi hari ini orang-orang uh, yang manol siap Ya, mah, kurang kerjaan. <ters> dua lah. Iya, makan Iya, alah, resah, dipikir ya, si api si saya, saya, saya, sehat, sehat alhamdulillah, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, YouTube. aku lagi konten gaek konten. Kok apa <tuk> channel Sof Ahmad. Ahmad. Sophie si saudara, ini anu bersih ya, anu habis kan? Ya, nuat, nuat. nah nanti atasnya nih dikasih ini, kasih. inilah padi kalian ini. <SILENCALES> <SILENCALES> udah mulai panen nah ini garangan garangannya udah datang ini buruk buruk